Kalau kita tahu seseorang itu, dia lah Azatiza, uh, panggillah dengan panggilan yang selayaknya untuk asatiza Jangan panggil hi sis uh, hello sis Apa kabar sis saja eh? ni ada. Unless, unless... Ada, ada. Real lah, real story lah ni. Uh, real story <laughs> lah, <laughs> lah <laughs> macam, <laughs> macam doktor pun kita panggil doktor apa? Betul. Nah, nah, macam, uh, saya kita pergi klinik, kita tanya, eh bro aku sakit apa ya bro? kita saya sepenuhnya kepala. saya. Kita Ada tak kita nak keluarkan ucapan yang sedemikian kepada doktor yang kita pergi klinik? Maksudnya kita tahu. Tapi kenapa kadang-kadang bila kita dah tahu orang tu asad ustaz ke ataupun dia lebih tua daripada kita kan? Kita panggil dengan panggilan yang elok makcik, makcik gitu. Ini adab yang kadang-kadang kita lepas pandang. Jadi maknanya belajarlah ya untuk